Kita biasanya malam minggu itu harus mensyukuri semua kasih dan berkat Tuhan buat kita Seusubuh lamanya kita dijaga, kita dilindungi Dan sebagaimana biasanya malam minggu kita memuji dan memuja Allah Dan malam ini saya ingin nyanyikan sebuah lagu Lagunya Jacqueline Klosek Lingkupiku saya Latu Watimuri dan organis yang cukup handal Master Ronald Poseratu. Laki-laki muda yang ganteng dan punya kredibilitas memainkan musik dengan sangat enak. Baik lingkupiku akan saya tayangkan untuk kita simak bersama. Dengan sayapmu Naungiku Dengan kuasamu Di saat badai bergelora Ku akan Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sebab kau a Lihatlah kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Tuhan itu luar biasa buat kita Terima kasih Selamat menikmati Dan selamat beristirahat Tuhan berkati kita semua Amin